Polisi menangkap tersangka pencuri daring jenis Hacks Domino Inisal H 25 tahun di Desa Kuala, Kecamatan Tambang, Kampar, Riau. Terus ini. Bersama tersangka, polisi menyita dua ponsel yang digunakan untuk transaksi penjualan chip dan rekap penjualannya. Polisi juga menyita uang tunai Rp910.000 diduga hasil penjualan chip. Tersangka ditangkap polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya permainan judi daring di lingkungan mereka. Dalam sehari tersangka bisa menjual chip Rp4.525.000 dengan keuntungan Rp350.000. Ya, berdasarkan dari laporan masyarakat telah maraknya terjadi praktik jual beli chip di Mino. ...yang berada di Desa Kualo. Kemudian, personel reskrim uh, possek tambang melakukan penyelidikan... ...hingga melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial hak... Ya, uh, ...yang berjualan di ponselnya yang ada di Desa Kualo. Tersangka ditahan di polsek tambang dan dikenai pasal 303 KUHP... ...tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.